perlu teman-teman ketahui para Syarif para habaib di Indonesia ini justru yang terbanyak adalah berasal dari Palembang 60% Habaib di Jakarta uang Palembang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur dari Mang Dayat Palembang, Negeri Habaib. Mungkin ini adalah kalimat yang dapat pernah didengar oleh wong Palembang. Kita wong Palembang ndak sadar dan mungkin ndak tahu kalau sebenarnya Palembang ini adalah tanah yang paling banyak dihadiri oleh para habaib di Nusantara ini. Tanah yang banyak didiami oleh anak cucu Nabi. Bisa jadi hal inilah yang membuat Palembang ini kotanya tentram, karena berkah dari anak cucu Nabi ini. Kalau kita perhati ke di makam para sultan-sultan Palembang, di sebelahnya itu pasti ada makam ulama. Karena itu, segala hal pasti ada sejarahnya. Cak Manunian nih ceritanya? Sebelum kita bahas lebih dalam, Mang Dayat minta tolong dulu untuk mensubscribe channel Mang Dayat dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Semoga para penonton Mang Daya dan negeri Palembang Darussalam ini selalu dalam berkah Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita galo-galo selamat dunia akhirat. Wong Palembang ada di pangku sare adi junjung. Gagah dan tampan ujang Palembang memakai tanja batik meninggalan Sultan Palembang kenapa di setiap makam kesultan-sultan uh, -Sultan palembang uh -huh. di sampingnya ada imam Kubu? yang yeah, benar yaitu adalah para syarif Betul. para habaib uh -huh. artinya palembang itu uh -huh. sangat erat kaitannya dengan habaib khususnya dari kalangan alawiyin uh -huh. kalangan alawiyin diperkirakan Para syarif ini datang di Palembang itu mulai dari abad ke 15, hmm. 16 itu sudah datang ke sini. Orang yang mengislamkan Aryodamar itu juga adalah para syarif oh. yang datang ke Nusantara khususnya ke Palembang. Tapi uh, bukan dari kalangan alawin, hmm. dari para syarif tapi bukan dari kalangan alawin. Barulah kemudian sejak zaman sultan besmikan kesultanan. Uh, para syarif dari karangan Alawiyin itu uh, datang ke Nusantara oh, oh. Uh, menjadi guru dari Sultan-Sultan Palembang, terutama dari marga atau dari kelan al -Ihrus. Banyak sekali seperti Sultan Palembang Alawiyin al itu adalah... Uh, keturunan Nabi dari uh, Alawi dari keturunan Isa al-Muhajir, Isa al-Muhajir yang menetap di Yaman, Isa al-Muhajirin hijrah, maka disebut al-Muhajir hijrah ke Yaman dan menurunkan anak-anak keturunannya. Mereka ini disebutlah yang kemudian disebut dengan Bani Alawi di Indonesia ini banyak sekali, Saudara. Ya. Uh, nasab itu bukan uh, sebenarnya Syarif para Sahabi itu bukan hanya dari jalur ini. Ada juga dari Azmat Khan namanya. Tapi Azmat Khan ini eh, sekarang ini sudah tidak terdata beberapa generasi sehingga sehingga banyak terputus. Banyak sekali wali-wali di tanah Jawa seperti Sunan Kudus itu orang menyebutnya Azmat Khan. Termasuk Sheikh Khalil Al bangkalani ini Sheikh Khalil itu juga sebenarnya uh, Al Azmat Khan keturunan hmm. juga dari Azmat Khan artinya hmm. tidak bisa dibuktikan beberapa generasi ke atasnya akhirnya daripada fitnah uh, uh, ya. ya daripada <laughs> oleh karena itu kalau Alawiyin itu benar-benar tercatat harus tercatat ya sampai ke Isyak Al Muhajir begitu hmm. dan itu alhamdulillah keturunan beliau yeah. dari Alawiyin ini banyak sekali di Palembang kita ini memang cek Okay. ya terutama yang awal-awal adalah dari marga al Idrus. Okay. Dari marga, makanya makam-makam sultan kita di samping itu adalah uh, kebanyakan dari Ala Idrus. Seperti oh. Sultan okay. Palembang Darussalam. Gagah dan tampan. Jang Palembang memakai tanja batik peninggalan Sultan Palembang. Nah, untuk peran mereka dewek datang ke Palembang itu Cak manuk Tentu pertama, sebagaimana misi Nabi, ya dakwah mereka juga sebagai mengemban, apa namanya, zuriat Nabi SAW juga punya misi yang sama dengan Nabi Muhammad Yaitu menyebarkan Islam, mensiarkan agama, sehingga mereka, dan ke Palembang mendapat respon yang positif Hmm. Uh, oleh Sultan Palembang dipinta uh, Sultan Palembang memang meminta para syarif para ulama ulama dari Hadramawu hmm. dari Yaman hmm. untuk datang berdakwah mengajarkan Islam bagi masyarakat Palembang ini hmm. hmm. luar biasa sekali sampai bisa sebelah sebelahan makam itu kan itu sudah luar biasa ya, itu benar. ada cerita tersendiri dak kenapa sebelahnya itu selalu ada uh, jadi memang ya. E, kalau orang sekarang nyebutnya kalau pemimpin itu pasti ada guru spiritualnya, ya kan ada, ada guru spiritual, sama. Jadi sultan itu punya guru spiritualnya yang juga seorang alim, juga seorang ulama. Makanya e, di samping makamnya ada apa namanya ada syarif, pada ada guru-guru agama begitu. Jadi memang guru spiritual mereka, ya mang Dais juga punya kan guru spiritual, pasti ada. Minimal guru ngaji. Adoh, minimal guru ngaji. Kawan, -kawan juga <SILENCIO> <SILENCIO> Salah satu guru dari sultan-sultan kita Yaitu Sultan Mahmud Badaruddin Yang sekarang jadi pahlawan nasional Ada bandara kita namanya Siapa Mahmud? dua. Sultan Ahmad Majumuddin itu punya guru agama mangga ya? uh -huh. Dari dari uh, dari Yaman namanya uh, Datuk Muhni. Datuk Muhni Al-Haddad. Dan hmm. juga ada selain Datuk Umuni, ada juga Buyut Hamid hmm. Al-Haddad. Mereka berdua ini adalah cicit dari pengarang Sohibul Haddad. Hmm. Cicit itu jadi cicit Rotibul Haddad. Teman-teman sekalian perlu diketahui, cicit Rotibul Haddad itu berdakwah mengajari Sultan Palembang, jadi jadi guru spiritual Sultan Palembang, Sultan hmm. Mahmud Badarudi hmm. nah, Datuk Bumi, dan... Budid Hamid Al-Haddad jadi, jadi Palembang itu erat sekali hubungannya dengan para syarif, dengan para habaib, terutama dari Al-Haddad. Hmm, tadi, karena uh, Sultan sendiri dididik, diajarin ngaji, diajarin bagaimana membaca kitab yang baik dan benar oleh uh, Datuk Muhud oleh Budid Hamid yang merupakan cicit dari Sohibur Ratib ini luar biasa. Nah, buyut Hamid ini punya cicit, punya cucu. Buyut Hamid punya cucu. Uh, itulah yang di Jakarta. Mbah Priyo. Uh, jadi mbah Priyo ini, mbah Priyo ini adalah cucu hmm. dari buyut Hamid. Hmm. Buyut Hamid adalah cicit dari Sohibur Rotib Nah, uh, hmm. uh, jadi, jadi luar biasa. Makanya, uh, maka kenapa Palembang benar-benar berkah darussalam. Karena di sini banyak uh, anak cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ya, sampai hari ini, sampai hari ini masih. Banyak. Inilah mungkin salah satu kebanggaan kita, Bang sebagai sebagai Muslim, di mana para syarif kita justru uh, lebih banyak uh, marganya dibandingkan uh, yang ada Diara. di mana, Yang di luar negeri, diaman terutama itu sudah tidak ada lagi marga itu, tapi di Palembang masih ada, masih banyak sekali kawan-kawan. Inilah salah satu anugerah juga, uh, kata guru kita, salah satu marga yang lumayan uh, langka itu adalah marga Kuna Iman. Hmm. Marga Kunaiman itu sudah langka di sana Hmm. tapi di Palembang banyak sekali banyak hmm. banyak, banyak. di situ ada maksudnya masih ada sampai hari ini hmm. sampai hari ini ya itulah kenapa uh, Palembang ini tadi diberkahi karena banyaknya para syarif para habaib gitu sampai marga pun di Arab tidak ada lagi di Palembang masih ada Iyo. nah ini luar biasa itulah tanah petuah tadi tanah, <laughs> tanah <betuwa>. nah, <laughs> kita bertanya-tanya kenapa Palembang dipilih oleh para syarif hmm oleh para habaib hmm. oleh zuriat nabi shallallahu alaihi wasallam untuk kepalaembang untuk ke palembang. ini pertanyaan besar mungkin teman-teman uh, juga bisa ngasih komentar ya. nanti kenapa bisa begitu hmm. perlu teman-teman ketahui para syarif para habaib di Indonesia ini justru yang terbanyak adalah berasal dari palembang 60 habaib di Jakarta uang palembang ada ya <tik> e, e, jadi wong um, Habayu di Jakarta termasuk Allahyarham almarhum Habib Mundir, Habib Mundir bapaknya, moyangnya, kakeknya, Wong Palembang, Habib <tik> Ali. namanya dong di makamnya di sini, masih Wong um, kita e, Alhamdulillah ini salah satu keberkahan dan uh, tadhqub ini kita Wong um, Palembang punya banyak para syarif, <tik> maka orang-orang menyebut Palembang ini hadrul Mautsani. Sani, oh. Hagor Maut arti, artinya, artinya ya negeri Hagor Maut yang kedua, oh. karena kita saking banyaknya para habaib yang dimakamkan, bayangkan dalam satu Kompleks satu komplek pemakaman, isinya adalah para syarif itu jarang sekali terjadi mm. di Palembang kita punya satu pemakaman itu habaib semua mm. Wah, ada, ada yang banyak lagi ulu-ulu dan hmm. nah, itu tidak dimiliki ya di tempat-tempat lain modern. dan itu hanya ada di Palembang makanya ziarah kubro ziarah terbesar di dunia itu dipusatkan di Palembang, Palembang Sumatera Selatan gitu. nah. cuman kita biasanya tidak tahu biasa gitu, ini re? ya bener uji kita apa dia ya. main itu ya nah, ini main padahal inilah. dan itu juga alhamdulillah juga. artinya kita harus sombong ya. tidak sombong dan umumnya lama itu dulu oh, kaya -kaya. Iya, betul kaya -kaya memang banyak kalau dia di Plembang nih biasa eh biasa eh pas keluar dia metung nggak tahu bajung benar mungkin itu keberkahan juga <tuk> itu banyak kumul orang banyak kiai hebat Plembang makanya yeah. kalau <tuk> kalau <tuk tuk> di Plembang nih lah mm. tidak nggak tahu jadi kiai kiai gitu kebanyakan juga ya. banyaknya <tuk> uh pastur deh hmm. tersembunyi. Hmm. Jadi biasa ya. Ulama-ulama kita di Palembang ini biasanya tukang kopi di barangkali dia tapi dia adalah wali Allah. Itu sudah banyak benar, sekali menempati Iya -pasar di pasar-pasar jualan pasar apa tapi dia adalah wali Allah. Hmm. Dan itu orang lain yang mengakui begitu ya. Hmm. ya. makanya negeri kita ini aman-aman bae. -aman iya yeah. zero conflict, zero conflict karena yeah. juga salah satu perannya di sini banyaknya apa uh, apa namanya berkah tadi berkah dari kedatangan para keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang sampai jelas datanya itu ya kalau yang di Aceh sudah mulai pudar data-datanya itu kalau di Palembang jelas data-datanya makamnya, perumahannya, tempat jejak jejak Dio aduh, lengkap di tempat kita, kita. Makodo sampai sekarang kan ada kampung Almenawa, kampung Mas kampung Jamelai, dan lain-lain ya. luar biasa kan, Mak ya. jadi, macam c ini kami kebenaran obrolan lagi di salah satu tempat ya. rumah makan jadi agak berisik-berisik <laughs> mohon dimaklumi, karena ya. beliau tidak sekarang dan bisa ditemui lagi, balik ke Jakarta <laughs> jadi <laughs> jadi pas lagi di mana Anda, Lagi di sini. Kita temui, kita nanya-nanya dulu. Ya. Mudah-mudahan ini bisa menambah ilmu kita, kasanah pengetahuan kita Amin. tentang Kota Palembang. Ada tambahan ini? Ya, jadi tadi bahwa eh, karena kita banyak sekali para syarif yang berdiam diri di Kota Palembang, maka kita Palembang sudah sebaiknya sudah selayaknya uh. kita juga ikut hadir di majelis-majelis beliau. Ya betul betul. Ikut, eh, menimba ilmu karena Nah, para habaib-habaib inilah yang kemudian mencetak ulama-ulama besar uh -huh. Kita mengenal ada Syekh Abdul Somad Al-Falimbani Kita uh -huh. mengenal namanya ada Syekh Kemas Pakhrudin Ini adalah didikan-didikan para habaib uh -huh. Didikan Sayyid Abdul Rahman, uh -huh. Yaitu Qodi saat itu uh -huh. nah, Termasuk kalau uh, Syekh Abdul Somad didikannya Apa namanya uh, Sayid Omar al uh -huh. nah, itu so, Jadi Syekh Abdul Somad, Kemas Pakhrudin Itu adalah santri-santrinya para habaib Palembang. Yang gua internasional. Nah, Wah. Jadi kalau mau nak gua internasional juga, melolah ngaji dengan uang gaib itu yang ada di Palembang. Insya Allah berkah dunia akhirat. Benar-benar. Ya. Nah, wacabic itulah obrolan dari kami mudah-mudahan menambah kesanah pengetahuan kita tentang kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya Amin. kalau ada salah-salah kata baik dari narasi ataupun video kami memohon maaf kepada Allah kami mohon ampun hmm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti Sultan Sultan Palembang Seperti Sultan Palembang Garosalam Seperti Sultan Pembibawa dan sopan Seperti